Yo, sobat! Bedelar kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rifle Kediri, Jawa Timur. Oke, kali ini uh, balik lagi dengan saya. Kita akan membahas testimoni dari customer dari Jaya Air Rival. Oke, langsung saja cekidot. Oke, untuk yang pertama kali ini dari Bapak Trio, uh, beliau dari Tulungagung. Customer dari Tulungagung ini, Bapak Trio. Uh, sasarannya, beliau ini uh, kayaknya memburu musang kayaknya ini, ya ini kayak musang ini. Terus kita lanjut eh, dari kiriman bapak Muklas dari Lumajang. Nah ini beliau ini kayaknya eh, ini lebar kayaknya atau nembak bareng bersama teman-teman. Ini bersama ini bapak Muklasnya yang mana saya juga nggak tahu. Di sini ada enam orang. Nah ini beliaunya juga hewan sasarannya ini, hewan buruannya ini yaitu musang juga. Terus eh, kita lanjut untuk eh, testimoni yang ketiga dari Bapak Owen dari Sulawesi. Nah beliau ini eh, hewan sasarannya, hewan buruannya ini yaitu kayaknya itik. Ini ini itik atau ya apa ya kalau di sana eh, penyebutannya ini. Tapi kayaknya itik ini. Terus kemudian lanjut uh, dari kiriman testimoni dari Bapak Ruslan Sukabumi. <tuh> beliau ini uh, kayaknya beliau hewan buruannya nih hama ya, hama burung putilang. Ini beliau berburu dapat berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, enam ekor. Burung kutilang atau burung tilang, kalau di sini, nah, ini juga ada yang selanjutnya dari Bapak Saifuddin dari Malang. Nah, ini beliau, beliau ini hewan buruannya, yaitu biawak. Kalau di sini, penyebutannya biawak, biawak itu yaitu nyambe, ya sahabat. Begelar, kalau di sini, itu biawak itu nama uh, nama samaannya atau padanannya itu nyambe. Terus yang selanjutnya dari Pak Bapak Riawan Indramayu nah ini hewan buruannya yaitu burung gajan, koak dan juga tekukur. nah iya ini tekukur. terus eh uh, udah oh, itu tadi yang terakhir ya uh, sahabat bugiler dari bapak riawan indramayu nah jadi itu itu saja untuk testimoni kali ini dari customer jaya Rival terus tadi juga kayaknya ada dari bapak siapa ya tadi nah ini dari bapak awan ini katanya beliau order dari 2020 dan senapannya masih awet sampai sekarang wah ini hebat banget ya ini senapan dari jaya Rival bisa awet sampai sekarang Oke okay, mungkin uh, itu saja dari saya dari testimoni kali ini. Oke okay, untuk sahabat video jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share and subscribe Channel Jaya Arrival Kediri Jawa Timur. Oke okay, sekian dari saya, terima kasih dan salam pediler.